serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang memberikan kabar baik, kabar bahagia serta kabar terbaru dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar untuk menggawali perjumpaan kita di malam hari ini persahabat kita lihat ada sebaungan spesial ya BBL yang lagi digendong oleh onti-ontinya Masya Allah dan salvo dengan kalimat yang diposting si gemas baby L main ke kantor Lesti kejora masya Allah banget ya baby L lagi digendong oleh anti-antis tersayang nih masya Allah banget mudah-mudahan semakin banyak doa support dan dukungan dari orang-orang baik momen ini pun dipost kembali oleh aku Les Lara Anes ada kalimat caption yang dituliskan JJ yang jadi primadona Kayaknya ngalahin bundanya nih Katanya tuh persahabat ya Masya Allah Emang aura BBL Ini membuat semua orang Tentunya gemas melihatnya Dan kita lihat juga persahabat Keunggahan Lesti bilar Anaskar Leslar Disimak di kalimat yang diposting Abang Elvati ini menjadi ponakan online terbesar di Indonesia. Wow, masya Allah banget ya, Abang Elvati ternyata menjadi ponakan online terbesar di Indonesia. Kita patut bangga nih, kita patut bahagia. Mudah-mudahan dukungan semakin banyak dari orang-orang baik. Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan. Yang merasa para onti-onti online nya Abang El Mana nih suaranya Pasti banyak banget nih ontinya Abang El Pastinya dong Banyak banget ya onti onti Abang El Semoga kita juga semuanya diberikan kesehatan Kebahagiaan selalu Amin Dan selanjutnya persahabat Kita mendapatkan vitamin bahagia malam hari ini Setelah Photoshoot. Bunda Lesti Kejora ini menghadiri acara dari Kak Adel ya, Istri dari Pasha Ungu Ini sih luar biasa banget ya Para bintang artis-artis papan atas tentunya hadir di acara ini Dan kita melihat Bunda Lesti Kejora bersama Danang Wow akhirnya sekian lama tak bersua Bertemu juga dengan Danang ya. Mudah-mudahan Silaturahmi tetap terjaga dengan baik dan selalu dipermudah apapun yang dilakukan Amin Dan kita lihat sahabat Bunda Lesti dan Danang ini duet bareng Di acara Kak Adel ya Ini diunggahan Bang Boril Tuh duet bareng Masya Allah Nunggu banget ya pastinya duet mereka berdua Andalan pada masanya Ini luar biasa banget Jebolan dari Indosiar Memang luar biasa menjadi bintang ini diantaranya ada Bunda Lesti dan Danang yang sama-sama menjadi juara satu di Dangdut Indosiar, masya Allah. Kita patut bangga ya dan patut bahagia sekali. Semoga pertemanan Bunda Lesti dan alumni alumni di lainnya tetap terjaga dengan baik. Berikutnya persahabat kita lihat juga. Ada sebuah unggah spesial nih terbaru dari Bunda Lesti ya Masya Allah ini cute banget nih Bunda Lesti mengunggah sebuah postingan Bareng kaadel dan danang Ini sih luar biasa cute banget Masya Allah kita semakin bangga Semakin bahagia sekali dibuat oleh Bunda Lesti Keciora Untuk berikutnya persahabat kita lihat juga Keunggahan Indosiar sebelumnya kita mendapatkan kejutan dari Indosiar. Indosiar di sini mengunggah sebuah postingan foto Bunda Lesti. Dan ada sebuah kalimat pertanyaan. Bisa tebak, Lesti bakal ada di program Ramadan apa? Tulis jawabanmu. Masya Allah banget persahabat ya. Ini sih kejutan banget untuk kita semua. Dan disimak di kalimat caption yang dituliskan. Hayo-hayo, ditebak kira-kira. dari Lesti kejurah bakal ada di program Ramadan yang mana kalau yang tebakannya benar kalian luar biasa katanya itu persahabat ya kita coba lihat di kalimat komentar banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan dari sendal putih bilar menyatakan tasbih leslar ada juga dari delvina leslar mengatakan tasbih Ramadan atau aksi katanya tuh wow Bayang sekali tanggapan dari para sahabat Leslar yang mengatakan di acara tasbih dan aksi sahabat, ya, Kita doakan saja di program apapun, kita doakan yang terbaik untuk Bunda Lesti kejora Kita masih menunggu kejutan lain dan cedukan vitamin terbaru berikutnya di malam hari ini Tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik